lah itu yang diajarkan kanjeng Nabi ora perlu keramat, ora perlu opo, sementing logika tau kitu maapan. Mulan Ma ka itu di Alquran kata ayat, misalnya Ma ash-shatuhum kholkes wal ardi wallah kholkoh an fusihi. Kok muji setan hebat tuh hibat apa yang Setan Wong setan uramela gawe apa idewe? Mulan aku langsir delok setan, kok terus mau roko rokok? Nungkul aku gak tertarik ya setan. Dah iya, ngoko dangengono, meliti ngono, kok mau bun rokok? Nadeknya pangeran kan di lubuk rokok gak gelem, terus pangeran digelut kan? Nyataan aja dek nih tetap ngebun apa? Mana kulo anu samanu sekali kali roh rasa nih tujuh wong ngalim sih parok pengiran. Fahmi roh rasa nih tujuh wong ngalim sih parok. Kulo anu adalah setan diusir ke warko, setan diusir ke warko melete nengono diusir kok hasil. Yura iso melakukan perlawanan. Naya kok kobo puji puji. Mana kulo beten buron isti ada songko setan nama-nama musim setan udah ape. Tuser kos warko yoko pelayu. Yura iso bale. Kopeh ngen wong kape sesat yora sukses nopo. Sesat jadi tingkat kegagalannya setan tuh tinggi sekali. <hesitation> Anak kau lanu buatan motif plus bacemnya setan, mana jorok kitab tasawuf sawo apa anda takut setan mah gua setan. Setan tu siapa? Yodia ya, tu sukangnya satnong neng neng neng neng neng kuai kok nyifati setan ala kuli syai ing kotor je. Kotor gara-gara setan ni kusonya satnong neng neng pelam kudang neng wae sesat, persisong neng sesat lo kok darani ni indah seton ala kuli syai ing kotor je. Padahal yang benar Qurannya kan Inna Wohah Alakul Hisyain. artinya setan sendiri tidak sukses kan. Lalu kita tidak nih, nah, tapi versi sokus gara-gara digodhesisan sesat. Oh orang yang catatannya bersesat, perkara kalah catatan, kalah bet naboh catatan. mulai Imam Ghazali termasuk kontroversi Imam Ghazali yang dikritik ulama di Iranya. Imam Bujali itu pernah ngarang kitab akhirnya dikritik orang banyak ke Ihya itu menangi beliau pasugeng dikritik. Ada enam item yang beliau dikritik habis-habisan oleh ulama seangkatan beliau. Sampai beliau ngarang kitab Al-Imla fi Syakalatil Ihya itu salah punya kitabnya. Gara-gara Dekne bilang saya itu tidak pernah takut sama Suul Khotimah. Kaono Suul Khotimah? Wong kan janggal kabeh. Wong sak dunya kuwi di Suul Khotimah Derng Aku blas gak wedi jenenge Suul apa. Wah, akhirnya ketika kontroversi dia ini lagi terang Ora yang ada su'ul khatimah, ada yang artinya kita ditulis mati iman takafir kan sesuai catatan dulu kan jadi saya pikir ada yang kamu takutkan, harus keliwat iya tuh, anda mati kafir itu sesuai catatan dulu apa catatan nanti? catatan dulu kan, Allah berpikir dulu apa nanti? dulu kan, berarti ada su'ul khatimah atau su'ul So sapik ko, kok lama akhir lamak dongo yo yo guyon kok nganti ngono maksude maksude guyon kok nganti ngono to kan lek guyon kebablasane guyon kok ya akhirnya bener kan memang enggak perlu kan kita takut suul khatimah yang harus takutkan kan kan suul sabika karena sesuatu itu sudah wis ya, sudah dulu to no? ma'asobam musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qablani nebroha inzaalika ala wahi yasir segala yang terjadi nanti kan sudah ditulis di dulu mana kelola yo raweddi Gusti Nana kok beda, rawat di Sulawesi tadi mah gak, minta obat gini, saya gak usah kelibat. justru kayak gak usah kelibat, saya gak usah kelibat, dinego. Gusti masa, catatan itu gak bisa dirubah, gusti. itu kan. saya esok dineko, gak usah esok dineko. Pentingnya cari Mang Uzali tuh, pentingnya diharapkan, mereka nggak sulawesi tadi kayak Rayson Eko, pas kelar-kelar meh mati. Tapi nak saya kira, kan, gak usah waras, gak sehat, kita negosiasi gue istri gusti, catatan, sengkelan. Gue ganti sengkelan, gue nggak usah, gue nggak usah, gue itu dageng ganggu ketuhanan Anda, tak jangan beda rubah ma pon gusti, tetap sakit ya menghukum ma ya nah di sini ini terus disebut silaturahim nambah umur, mur, wong lumur itu marahi ngilangi godobel jebar, oke marai ngilangi juga nih nopo penghe, penghe, difahami, jadi ulama unak guyon kebablas mau jadi unate guyon nih cari ora wot disi ulho Paling dikritik wong akeh, mosok sok-sok duniyo ijma non osul khotima de ne rawat isu ul, cible de nerang noble te ora ono khotiba sing ono naboh, sappiko, kowong sok ben pia wa iku es kaktung titulis di, si, boleh sakim boleh sakir asakwate ri kau marko sok ben iku wae sok ono catatan ni, tak kemila catatan mati ape tae le, im sah di fitur esah rek lakan ono kesempatan, misalnya pada geng ngaci, sas pengiran kambentolo, sakeng ngaci. Belum gitu kan, hadis sohe ya kan, orang sing karni majlis ilmu itu disempurna, bahkan malaikat singi dengking ketika nonton singa tegur, niat ngaji iseng mawon. Mulane aku nawang nonton dari malaikat tradisi dengki, dari soh paling hadis ibu, malaikat usul Gusti Inna Fihim Fulanan, yang mereka ada niat ngaji, mau liwat terus tersolong rame-rame mandek. Terus dari Dewi Pangeran. Mereka itu layas kopi him Mereka itu orang yang paling saya cintai. sehingga uang sengna emplek wael langsung tak sepuro. Jadi serah niat kajillah bukan emplek gus tak tak sepuro. Mulane ngaji negoisasi sabiko <guruh> negoisasi nama sabiko. Kalau mansalah kon yalta misuvi ilman sahala wahulah katorikon nama ilaljana. Mulane penting yang ngaji yang penting suul so khotimah itu udah ada. Karena khotimah yang kamu takutkan nanti hakikatnya sabiko. Di masa lalu neng zaman azalil, asal lah kalau itu sudah merupakan catatan kan enak sakit dinegoisasi nekoisasi. Ya, di ulama sumbanta, kodok reso aku yang kubohum, failego, awon-awon yisowa, sengrai soraku. Laki soalnya nakek mati ya monggo, nakek, nakek, nakek, nakek, nakek, nakek, Bonsai kici otisul khotimano baten, baten toh, botini nopo suul, safika, jadi kontroversi baten kulo toh cerisope mamgyo jaldira kontroversi rian zaman suki kontroversi, berbungka bundet, semua orang ehyak, omsoan junyongan kwo ya obes akhirnya jadi legenda, kwo e muci atau rata usina ehyak, kulo isong kritisi tapi sina wu khatam lah sampean malah ya, muci toh tapi raro pe po po yaro te ma apa raroh, pokoke memuzali wong e kondang tapi ora roh kondange ning ndi ora roh ora repot samo ngono nanti ora repot paham gitu, itu, terus kula suwon tauhid sing diajar karo Kanjeng Nabi ngangge akal tu tanam mergo iku sing no ilaa mil, ya mlane kula niku umpama Nabi kok duwe tongkat rasa ya seneng karena nanti umat dituntut duit tongkat kaya Nabi Muhammad mlane gojelokane si Dina Umar ketika anak. Kanji nabi kapundut sih Siti di umar. Kamu sungguh hebat tidak nah, kayak nabi Musa bawa tongkat. Umpama jangan gak tongkat, ngeleleh umat. Kalo ngalor itu begitu, gue warna apa? Tongkat, cari saya khawatir umar, muji-muji nabi itu. Lu itu nyata lebih. Keluar nunggu rasa tenang. Ini cita, kisah nyata. Ada seorang guyonan ya anak dot. Memang sebetulnya itu anak dot. Tapi itu mengganggu, sama-sama mengganggu. Katanya Muhammad tuh kekasih Tuhan, kenapa dia pas perang kontak, perang Uhud kok kalah? Kalau kekasihnya ngapain dibikin kalah? Kan di Nabi pas perang Uhud kan kalah. Mungkin kekasihnya kok dibikin kalah. Terus dari umat Islam, ya Rodok. Saya nggak ya Memang Tuhan punya watak gitu, melihat anaknya disalib ya dibiarin. Kacau artinya itu masuk akal. Kalau sama-sama janggal, logika ini juga janggal kan? Karena mem mem apa? membiarkan anaknya itu kan terus repot, akhirnya kan ya satu-satu kan intinya terus bodoh podo Lagi ya, aku pentingnya akal, gitu pentingnya apa? hanya kalau anda janggal Muhammad kekasih diparingi kalah, mestinya ke wong Kristen juga ya janggal ketika Isa jari anak pengirian, pas disalib, di barok bapak, ya, toh, bapak kok peduli kan, ya sama kan kalau menurut pertanyaan. Lew, ujung-ujungnya barokaya tahu kan bisa jawab gitu barokaya apa? Barokaya lo sik ku mate nabi khusuk-khusuk pintu buntu golek dhuwit ya ora iso paham. Golek hujah. Ya ora iso. Tekan nak lono IP loro lho ora ya, iso sak omah iku paham. Mun hmm. nek kulo nggagah IP kulo modok tengen kulo, dadi gagah kulo hmm. urip kulo. Coba selatian kiai. Mantune kiai mbek IP sungkan, santri mok ngakoni putra mahkota iku musibah innalillahi wa inna ilaihi raji.